Wong yang biasanya keimangan sesajen, diset dikak setan, saya ki dikak nosonggo, miss terus diset, tunggani, campa-campi, saya menawa wo, sing dihukumi hukumi sierik, sakit di tahlili, di netahlil gak seterani ya, terlalu ngulai lain, lo kok sierik ke wigi ya lain, lo atau kalimat yang orang kafir saja menjadi mus, kanang lapatkan, lah saya gara-gara lain, lo di wacok, di nani mayat, wong jadi mus, serikin koyok, rodo aneh. Teori itu buatan ketemu akal. Akhirnya ge- gampang bangun, tidak merubah kultur yang ada tapi diubah Kenapa? diubah Terus niki. Kenapa? Niati ge. Dauwe muad bin Jabal niku. Tak lalu bina nukmin saat tante desak muad bin Jabal. Nang riwayat bukhori sering dawuh. Ayo rene moro aku. Ayo doi bareng-bareng. Tetes ngaji gak tes niki termasuk nambahin nopo. Iman. Bareng -bareng kalau lama sekali sebenarnya saya mengerti Habib Abdurrahman karena beliau dulu sering ngaji ahatan di Mbah Maimun istri beliau juga pernah ngaji di Mbah Maimun terus ngaji yang nyaman buatan jadi santi langsung jadi guru saya diceritanya banyak tentang syarifah halimah kalian, apa pun Habib Usman saya akan cerita ilmu kalau terpaksa bahasa Indonesia nih karena Habib-Habib biasa bahasa Indonesia Sebenarnya gula senang besok jowo, selain lebih sopan deh, rondo derok nak jowo. Karena Islam porsi gula nu versi jowo deh, di porsi jowo nu gue buatan Islam ideal, tapi barokahin norohmati awas warna bata. Pulau jadi tau sedikit, gula nu gue jari wong akeh, ini wali, ini jari bangun, dakawe bangunnya tuh. Semoga ewang jowo mesti orang tua yang alim, mereka awas oh, kadung ngentikan kafatalinas. Islam kan gue wong akeh. Nak seingat saya mau ngarap dok, berarti urung kafah. Yukudono uong Jawa bareng. Mulane uong Sunda, kantonya ingin pulau. Nanti video uong Jawa, uong Sunda, uong Sumatera. Orang kau sudah memaklumatkan Islam kafatul dinas. Sebabnya itu kalau berdematul, imane poroh habai, poroh sadat alawiyin, poroh hasaniyin sedanten. Niku sih berkhawatir memang didesain sempurna karena ada batatu rasulillah, ada kit atu rasulillah. Ada jasad, ada gen Rasulullah SAW. Tapi imanul awam, imannya orang banyak itu harus ditopang logika-logika awam dan itu bagus. Kalau bolak-balik cerita di mana-mana, Imam Amudi ini kue tengah akhirat ini membuat kan mulang matematika. Karena dia itu berhasil menjadikan orang percaya tauhid itu bergaul matematika. sampai cerita angka 2 3 sampai sak miliar sampai sak triliun nisbatul kulli zalika ilal wahid nisbatul far'i ilal asli terus malaikatku udah protes karena imam amudini teng alam kasyaf diken mulang malaikat mereka malaikat itu komplain saya ini dekat engkau ya Allah tahu surga tahu neraka kenapa imanul makhluk Iman Amudi yang enggak tahu apa-apa kok sekuat imannya malaikat. Dan itu Allah Taala yatabah bihi malaikata atau kalau jumlahnya banyak ya yatabah bihi Allah membanggakan para umatnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di depan para malaikatnya. Tapi apa yang dijelaskan Imam Amudi? Ini ikut ditulis mongon. 1 2 3 4 1 2 1 2. Semuanya seberapa pun jumlahnya, semuanya itu cabang dari angka Bo alam raya kayak apa rumitnya, kayak apa luasnya, kayak apa dasarnya, kabehu faktor mina wahil wahidil taahir disebut kulruwawu ahad. Dan terus akhirnya imanee Wong Jowo, gus gus pokoknya gak mungkin ongko gak dimulai dari angka nol satu. Mulane saya nawawi Banten, itu masyur karena beliau mufasir termasuk yang pertama. Jika kalau bilang termasuk yang pertama, Dawu maknanya quran semuanya terangkum neng Fatihah Fatihah terangkum neng Bismillah Bismillah terangkum di titik titik ini ku maknanya Nuk, Wujud ini adalah nama Kana, Makan, Wabi, ma semuanya dimulai dari titik Wujud sebab ini kalau balik matur bangga pulau Gadah Guru, Mbah Mimun Zuber. juga beliau sangat mencintai keluarga besar Habib Abdullah Tang Kitab Ikhya Pulau Niku Habib Rohman, saya foto Nipun Habib Abdurrahman, kalian Sayyid Muhammad di Kitab Ikhya saya zaman saya di Sarang. Niku bahmunu mulang khusnul hamidiah. Niki kangit yang jowo, kangit Pulau Jenuan itu saya gampil. Niku tuntuniku diterangkan dengan digambar malah. Allah bolak balik maturniki supaya iman itu makul, ma'kulal al makna. Niku mau tonton gambar Habib Fauzi digambar. Terus gambar gue mulai sing rapi, sing buatin rapi. Kabe dari satu titik. Sampaian gambar apa saja dimulai dari apa? Satu titik. Cek gambarnya sampaian nah A, L, tetap dimulai satu titik. Jadi alam raya ini dia dimulai satu til wujud. Begini gue awas panahu Terus alam ini kadung wujud. Larna kalau hadil alam bisa kadung wujud, gak mungkin holakohal adam karena logikanya agak ketemu. Hadil mau jujur, Adam Ini semua yang wujud diciptakan oleh ketiadaan. Niku ngajak gendeng bareng. Faham ateis, faham yang mengatakan tidak ada Tuhan, niku ngajak goblok bareng. Wong sesuatu yang tidak ada kemudian menjadi penyebab sesuatu yang ada. Sebab niku namine ini aku Jubar bin Mutim. Niku sohabat. Seingatnya Islam niku merdi Rasulullah Mata surat Waktu Wa kitabim Mastur Barang pastur ayat Amukhulikum Min huyri syaitin Moso alam raya Makhluk semua ini Kemudian diciptakan Oleh sesuatu yang tidak ada Ini langsung Islam Karena logika ini Mbaknya sadar Mesti hadil mawujudat Ya mau wujud Mesti barang wujud Diciptakan oleh yang Wujud Karena wujud ini pencipta Harus bersifat wajibil Wujud dan karena pencipta harus bersifat kau atau awal. Dan ini penting kalau kita akan kersani dengan ngawas Quran pergi singtidawonan Nabi tarok tuvikum khalifaten faten. Niku Nabi ngendikan akaduma minal akhor sing disebut Nabi kita bahwa wa itrati. walai walaiyaktariko hatta yarida ali alhaud. Kalau gada kitab khilayatul awliya termasuk kitab sing kulah dia Habib Durrahman. Niku konten manakip Kitab Nikuh Kesayangan Imam Bozali. Imam Bozali gak ada kitab Ikhya. Nikuh diantara Fatwa Ipin Waalaikumudzawmati wa Mutaalaati Kitab Filsyatiul Aulia. ini karangan Ipin Abu Nu'm Alasfihan. di diantara cerita-cerita tentang Syekh Ali Zainal Abidin, Syekh Bagir, Syekh Jafar. Nikuh nak dialogu dialog Quran. Mulanya Mas'urian Kutubi Habibah Bukar segaf dan masalah ini disebut yang di memiliki betapa Kutubi Syekh Abdul Qadir ini hubungannya erat, kalian bisa membayar Syait Abu Bakar, Segaf, Gresik kalau orang-orang pun tidak ada di Hatam disukanya Habib Durrahman ini ketika nimbali Habib Alwi, setunggal ngendikan maka dapat bu'adu ma'ro'ah saya tidak tahu untuk menghentikan wajib Nabi Bidu Atim musjat